Sahabat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler Berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Kediri Jawa Timur Oke sahabat Bediler dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya Sahabat Bediler dan kali ini saya akan mengulas senapan angin dari Subfusion 2565 dengan varian popor magnum coklat Chrome ya sahabat bediler, nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah untuk senapan angin ini pastinya sangat direkomendasikan sekali buat sahabat bediler yang masih pemula karena sistem penggunanya pun sangat mudah dan pastinya lebih simpel dibandingkan dengan jenis-jenis senapan yang lainnya ya sahabat bediler, nah daripada kalian pernah Kasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu jangan lupa like share comment and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airpol. Oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Nah untuk spesifikasi singkatnya nantinya akan saya jelaskan secara rinci ya sahabat bediler Nah jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini Senapan ini memiliki panjang laras 65 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat pediler Dan untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm ya Dan untuk pengisian angin dari senapan angin ini bisa menggunakan dengan cara diuklik ataupun menggunakan pompa tangan Ya, sahabat bedilah jadi untuk pompanya ada di bagian eh, bagian popernya sini nah ini saya kasih contoh cara eh, pompanya nah ini tinggal yang di bagian bawah ini tinggal ditarik aja ya sahabat bediler, sampai terbuka seperti ini lalu diangkat nah terus tinggal ditutup kembali nah seperti itu Nah jadi seperti itu ya sahabat berdealer untuk pompanya. Nah untuk pompanya minimal tujuh kali dan untuk maksimalnya bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat berdealer. Dan pastinya untuk uji power yang dihasilkannya pun juga sangat berpengaruh dari pompaannya. Jadi semakin banyak pompa dari senapan angin ini pastinya pun untuk uji powernya juga semakin kuat dan semakin luar biasa. Mantap ya sahabat berdealer. Oke kita lanjut ke bagian varian popor dari senapan angin ini yaitu memiliki varian popor magnum coklat krem ya sahabat bedila Jadi untuk tampilannya terlihat minimalis, simple dan tentunya sangat elegan dengan warna klasik coklatnya ya sahabat bedila Nah kemudian di bagian belakang varian popornya ini juga sudah dilengkapi dengan bantalan bahu jadi untuk bantalan bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat sahabat bidar sedang berburu ya. Nah oke kita lanjut ke harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga Rp1.125.000 ya. Sahabat, video sudah mendapatkan senapan angin sub fusion yang sangat cocok sekali digunakan bagi para pemula, karena untuk penggunaannya pun sangat simpel, mudah, dan tentunya pun sangat cocok di kantong bagi sahabat. Video ya, oke sahabat, video mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan angin sub fusion yang lagi ready stock di Jaya Evernote. Nah, mungkin bagi sahabat video yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full. ...nya, bisa langsung order sekarang juga di admin jaya Airiful. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler oke sahabat bediler mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan seperti biasa, untuk mendukung channel Youtube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel Youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke sahabat, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam Bedil.